emas bearish cari sinyal valid bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi jika pergerakan emas bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1.802,92 sampai 1.813,14 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.774,59 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level titik. 14 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1829.69 sekian analisa forex untuk tanggal 7 Januari tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212983101 sekali lagi 081